Ya, jadi yang hari ini untuk teman-teman yang sedang galau yang sedang mungkin sedang berputus asa atau mungkin sudah seperti tak punya harga diri lagi mungkin sudah dipermalukan sama aplikasi pinjol Ayo kembali bangkit dari segala macam keterpurukan ini dan kita akan perbaiki semuanya dari mulai hal yang terkecil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 penipuan baik ya hari ini kita pengen ngebahas bechecking dan skor kredit hari ini banyak yang sudah mengetahui bahwasannya aplikasi ABCDE memang sudah terkoneksi ke selik OJK dan kemungkinan banyak yang belum mampu melakukan pembayaran dan hari ini penasaran Bang Hari ini, skor kredit aku itu berapa sih? Kalian bisa langsung cek b-checking kalian sendiri, dan akan kita beritahukan nanti, ya, bagaimana cara ngecek b-checking sendiri. Ya, jadi gak perlu lagi kesana-kemari. Kalian bisa ambil informasinya dari handphone kalian. Baik, hari ini sebelum melanjutkan, ya, tentang bagaimana cara ngecek bejacking, aku pengen kasih tahu dulu, ya. Jadi, nanti kalian bisa langsung introspeksi. Skor kredit kita ini maksudnya apa sih ya Dan berapa nilai skor kredit kalian Seandainya skor kredit satu itu maksudnya apa Terus skor kredit di angka 2 itu maksudnya apa Dan pada video kali ini kita akan jelaskan itu semua Oke baik ya kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini Oke itu dia Baik ya di sini nanti setelah kalian mengetahui skor kredit BCking kalian maka kita akan kasih tahu maksudnya itu apa ya kan Yang pertama itu skor 1 Siapa hari ini yang masih mendapati bahwasannya laporan keuangan BCA-nya itu masih berada di skor 1 Apa sih maksud dari skor 1 ini Yang pertama itu adalah kredit lancar Artinya debitur selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan setiap bulan beserta bunganya hingga lunas tanpa pernah menunggak. Skor 1 itu skor yang paling baik ya. Skor yang tidak pernah menunggak cicilan dan selalu membayarkan tagihannya dengan bunga-bunganya. ya Itu maksud dari skor 1 di BC King. Nah bagaimana kalau dengan skor 2? Skor 2 kredit DPK atau kredit dalam perhatian khusus wow ya kan artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 1 sampai dengan 90 hari nah siapa hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran dari hari pertama sampai dengan 90 hari ke depan, maka masuk ke dalam kategori skor 2 Nah, bagaimana Bang kalau seandainya hari ini kami belum mampu melakukan pembayaran lebih dari 90 hari? Nah, di skor 3 kredit tidak lancar. Artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit di antara 91 hari sampai dengan 120 hari. Siapa hari ini yang sudah menunggak cicilan? Di kisaran waktu 91 hari sampai dengan 120 hari Maka masuk ke dalam skor 3 Ya hari ini banyak yang udah gagal bayar itu uh, Ada yang 5 bulan ada yang 2 tahun ya Banyak banget ya Dan nanti kalian tinggal sesuaikan saja Kalian ini nilai skornya berapa Itu untuk dinilai skor kredit 3 Kredit yang tidak lancar dari 91 hari sampai dengan 120 hari ke depan Oke baik ya, kita pengen lanjut untuk di skor 4 ini. Wow ya, ini skor 4. Kredit diragukan. Artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 121 hari sampai dengan 180 hari, sekitar lima bulanan. Siapa hari ini yang mungkin sudah uh, menunggak? antara 121 sampai dengan 180 hari maka dia akan mendapatkan skor 4 tercatat menunggak 121 sampai dengan 180 hari ya sekitar setengah tahun ya itu masuk ke dalam kategori skor 4 kita pengen lanjut ya untuk di skor 5 ini skor lima ini adalah kredit macet Artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit lebih dari 180 hari. Apabila kalian belum mampu melakukan pembayaran hutang itu lebih dari 190 hari. Maka kita masuk ke dalam skor 5, skor terendah dari catatan keuangan kalian. Nah kira-kira apa sih ya? hasilnya apa sih ya efek negatifnya ketika kita belum mampu melakukan pembayaran di antara skor 3, 4, dan 5 kalau untuk di skor 2 tadi kredit DPK atau kredit dalam perhatian khusus ya DPK itu singkatan dari kredit dalam perhatian khusus artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 1 sampai dengan 90 hari hari ini banyak yang bertanya-tanya bang aku kalau minjam di aplikasi yang lain itu kok nggak lolos ya bang Ya karena memang mungkin skor kredit kita uh, belum baik ya kan Jadi apa sih efek negatifnya ketika kita memiliki skor yang kurang baik Ya kalau seandainya kalian itu pengen beli mobil sport Hari ini katanya banyak dari subscriber kita itu pengen kredit mobil sport bang Wow ya Alhamdulillah ya mudah-mudahan kita semuanya punya mobil sport ya walaupun dalam kredit Nah ketika kalian pengen mengajukan sepeda motor lah misalnya ya kan terus misalnya dari perusahaan finance apa gitu. Kan sebelum kita berhasil melakukan kredit mereka akan meminta kita untuk mengirimkan berkas-berkas. Itu gunanya mereka akan cek dulu ya atas nama Pak Solah misalnya ya kan. Pak Solah pengen kredit sepeda motor apa gitu langsung mengirimkan data-data pribadinya lalu mereka akan cek. Nah Apakah ketika skor kredit kalian itu sudah jelek, ya, bisa tidak kalian kredit motor atau lain-lain sebagainya? Itu akan dikembalikan lagi kepada perusahaan masing-masing untuk memutuskan apakah kalian akan dipercaya atau diberi kesempatan untuk kredit motor di finance mereka. Ya, jadi, be checking itu tadi fungsinya untuk melihat skor kalian itu berapa hari ini. Apakah memang bisa diberikan kesempatan atau tidak hanya itu saja dan masih banyak yang bertanya-tanya Bang kalau seandainya skor kredit aku itu udah lima bang udah yang paling bau udah yang paling jelek Bagaimana caranya aku agar bisa naik ke skor 1 jadi dia dari skor 5 pengen lompat ke skor 1 bisa gampang juga caranya caranya bagaimana Bang Tinggal bayar saja semua hutang-hutangnya. Dan akhir-akhir ini khususnya untuk aplikasi pinjol banyak yang mengadukan permasalahannya. Sudah membayar tapi tagihannya di aplikasi itu masih tertera. Jadi untuk kalian yang mengalami masalah seperti ini dan yang belum mengalami masalah seperti ini. Aku pengen mengingatkan setiap melakukan pelunasan di semua hutang bukan hanya di aplikasi pinjol saja. Mau itu di bank, mau itu di kredit motor, mau itu di pinjol ya kan Agar untuk menyimpan menyimpan bukti cicilan dan pelunasan kalian Karena suatu saat itu akan benar-benar penting ketika ada sistem yang rusak Nah sekarang itu kan semuanya sudah digital ya Sudah elektronik dan semuanya sudah serba online Ya bisa saja mungkin servernya sedang maintenance Dan kebetulan kalian melakukan pembayaran di situ Dan tidak Terupgrade bahwasanya kita sudah melakukan penyicilan ataupun mungkin pelunasan. Jadi aku pengen mengingatkan agar tetap waspada dan menyimpan semua bukti pembayaran kalian. Karena itu merupakan salah satu tandanya kita sudah menyicil ataupun mungkin pelunasan. Dan itu adalah bukti terkuat yang bisa kita uh, ajukan atau perlihatkan kepada mereka ketika sistem mereka atau server mereka itu sedang down. Ya. Jadi udah cukup jelas ya guys Dan untuk kalian yang sedang mengalami masalah berat Yang mungkin sudah stres, depresi Ketika panik menghadapi masalah aplikasi pinjol ini Aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang Tidak ada solusi lain selain tetap tenang Walaupun hari ini hati kita sedang gelisah Tapi setidaknya kita harus tetap bisa mampu untuk tetap berpikir jernih Supaya apa? Supaya kita tidak salah langkah lagi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Hari ini yang rata-rata terjebak di 3, 4, 5 aplikasi itu ya awalnya dari satu aplikasi ya. Dan akhirnya diuber uber lalu mengambil keputusan untuk meninjol lagi di aplikasi yang lain. Dan akhirnya hari ini hutangnya terus bertambah. Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.